Aku suka nih ulti ini Oh, uh, mantap banget nih ulti Nice Wuhh Wuhh Sakit deh You got friends in me You got a friend in me. Yo, it, bro kabar semuanya lo mah bro. Kali ini kita akan ngebantai-bantai musuh peringkat menggunakan pickiper mah bro ya. Tapi Uca juga pakai ulti clown nih mah bro. Katanya kalau cloud... bukan katanya lagi sih. Ocha Ocha lihat-lihat mah bro. Eh uh, di screen-screen itu udah ada yang pakai clown mah bro. Jadi kita tuh harus prepare, men. Persiapan. Oke. Okay? ya Yailah itu kok bisa di belakang tadi serius kok bisa gitu loh nice sekali kawan nice, kiat banget lah, uh, tuh meledak ya. tuh, ledaknya maksudnya diledakin teman deh, nice, mantap. Dapat satu. Dapat dua. Kayak kalian waktu itu kalau gak salah dia nanya uh, gun speed yang pakai red dot saya apa sih? Emang aja belum di share. Saya lupa ma Bro. Saya lupa udah di share apa belum? Ya. Oh, bro, kita harus setup. Eh, setup enggak ya? Kita lagi. Nah, oh, bro, kita harus setup. Nah kalau di sini tuh setupnya kalian harus hancurin itu, oke? Okay? Nah, Cuma mau di sini deh. Kira-kira dari mana dia? Wow uh, nice, mantap ya ulti ya Wuh sakit ya Duh. Tapi cepet banget mau brownie nih clownnya. Padahal lumayan loh menurut aja Wah dibokong Padahal di sana aneh banget Ya nggak aneh sih Nice, eh? mantap. Wow, kita make it quick ya, Ma Bro. Ini cepet nih nya ini. Halo, hahaha, <tauan tauan> kamu. Nice, sama ya, bro. <tauan> <tauan> <tauan> Itu drone siapa, kawan? Mantap banget dah. Oke okay, mantap eh ya, buru-buru banget menangin ya ini cepet banget kita harus main satu kali lagi ya ma wah gila sih fi wajah di jad sama wajah diberikan kemenangan ma ya oke okay. dan kita harus ngebantai bantai sih ya yuk let's go ma bro di e keeper Sebenarnya peacekeeper mau legend I biasa atau putih, putih. Kalau casiretot tenak semua sih Ya Allah Gue udah trofi tuh perasaan deh Nice one. One. One. One. One. one Hai Wuuuh lalaaah Halo Ah, mati dia mah bro eh maaf bro Tidak sedikit rip aim nice hello Dapat 3 mah bro oke mantap Uh, BTW ini ulti bisa meta loh Bro ya Ini ulti suka nih ulti ini uh, Mantap banget nih ulti hmm, Mantap jiwa kemar okay, bro wacak lokal atau fancy UAV oke okay. okay, ini sini ada orang ada oh, yang mati loh ampun ma bro sebenarnya guna pakai fancy UAV itu apa sih nice itu dong Brodi Sorry, sorry sorry sorry Mantap ya Taruh juga kasih tau gun speednya mah bro Oke okay. Duar dapat berapa tuh Nice Nice Predator lagi ya luar gua enggak ada yang kena aneh banget aw oh, coy mati mah bro nice ah ya. nah usak lu lagi nih udah andal ngocet aja tuh bisa mantul mah, bro tapi jangan dipantulin sih sayang peluru kalian ingin dibuat tembak aja tapi ultinya tuh cepat banget habisnya mah, bro jadi buat aja kayak sayang aja gitu sekarat lagi apa Brodi aku akan puterin ah kenapa sih oh mati Stop. waduh sampai mati tuh elga tolca asem awesome emang mantap oke okay. eh setup setup jangan lupa setup brody ya ampun gak ada yang setup ini mah spawnnya disini loh yuk mana lagi musuhnya oh no nice nah, tering teng teng tering oke mau bro selesai jadi video ini mantep nih wow wow Coba, kalau lebih lama pasti overpower parah ya. Untuk kali ini, nanya-nanya nih, mampu dance apa nih ya? agensi suppressor tuh bareng silent task force barrel ya? Kan, nah ini nama damage range dan fire interval, terus red dot. sight mau bro orang ini tuh banyak banget deh, yang pakai red dot saja. Aduh, oke kewajiban tapi nggak selalu sih. Contohnya, misalnya kita pakai SMG. nah. SMG jangan jarang pakai set, Walaupun ada sih biasanya KSP sih waktu Ya waktu-waktu yang paling dekat inilah lah. aku suka pakai gel stock, Double stock magazine Dah itu mah bro ya Ini mantep ini Pisciparnya gini ya Kebanyakan sih pakai yang ini Tapi kalau misalnya kalian ada saran lain Ya silahkan di komen di kolom komentar Oke mah bro Terus untuk Ulti Cloud, uh, ini Ulti sih mantap banget menurut Oca, bro. tapi kekurangan dari Ulti ini adalah Cooling Down nya ya, jadi kalau udah kita habis pakai Ulti itu, wah nungguinnya lama banget sih untuk Ulti keduanya, nggak harus Ulti kedua deh, nunggu kita dapetin Ulti pertama aja, ya menurut Ocha, lama sih ya. Yeah lumayan lama dan ini tuh cepet banget pas kita udah nyalain udah kayak pake Anni letter mah bro ya kalau pakai spiro tuh lama lumayan lah tapi kalau pakai ini lumayan cepet jadi kalian harus mendapatkan momentum dulu harus tahu musuh di mana baru kejujupi ini sih menurut loca. atau dalam posisi spon track ini mantap sih harusnya ya, ya udah kayak gitu aja untuk video kali ini Ma makasih banget udah menonton terus kalian kalau mau beli akun CODM ya Ma untuk kalian yang baru main atau kalian yang bosen sama akun kalian langsung aja follow Instagram @kita_jubli Ma Bro atau kalian mau joki Rank. kalian akan susahkan push Rang, belum legendary, langsung aja follow instagram, at ini, itu masih baru maaf bro, langsung aja follow instagramnya, dan kalian kalau mau order, silahkan saja maaf dijamin aman banget ya, oke, okay? see you maaf semuanya, makasih ya, yaudah, dadah semuanya, see you next!